ada sebuah unggang spesial persahabat yang terbaru di malam ini Yang mana ini langsung dari Bang Lintat bahwa tim Leslar Entertainment Saat ini lagi syuting persahabat yang ada Bang Faldi Akbar dan ada Kak Naga Syahid Mudah-mudahan untuk syuting saat ini malam hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran Amin Yorbal Alamin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun family Anaskar Lesla 23 Ada sebuah kalimat yang dituliskan di postingan ini Lagi syuting nih Katanya persahabat yang Semangat tim Lesla Entertainment Semoga tambah sukses dan berkah Amin untuk selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial tentunya persahabat ya Dede Elasti dan Teh Ocha berkolaborasi di acara konser Rasa yang ke-25 tahun Ini sih suatu kebanggaan banget persahabat ya Tentu kita terharu bahagia di tengah-tengah kontraksi Dede Elasti kejora. Masih tetap menyanyikan yang nada tinggi Wow, ini Masya Allah Luar biasa banget persahabat ya Hingga ada sebuah kalimat yang dituliskan Di postingan ini Di tengah-tengah dia merasakan kontraksi Tapi dia bisa menyanyikan Lagu ini dengan suaranya Masya Allah Persahabat ya, memang salut banget Sama anak satu ini Yang tentunya Selalu membuat bangga fansnya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan Diunggah kembali bersahabat oleh akun Ratna Amskor Arsen. Banyak komentar, banyak respon yang diberikan di postingan ini Dari akun Dewa.astuti mengatakan di kolom komentar Masya Allah, kagum banget sama Lesti Kejora Memang keren habis Wow Ada juga komentar lain diberikan dari akun dan Nuri Mengatakan itu suaranya, padahal mungkin waktu itu udah nahan sakit kayaknya, tapi anaknya kan profesional, jadi lanjut nyanyinya sampai selesai the best lah katanya tuh persahabat, ada juga komentar lain diberikan dari akun Swechi mengatakan, kontraksi sampai pembukaan berapa sih kalau kontraksi-kontraksi biasa aja masih banyak yang mampu katanya tuh, wow ada juga komentar yang begini persahabat ya, tetap kita salut tetap kita merasa bangga kepada sang kejora mudah-mudahan Dede Elastin selalu memberikan penampilan luar biasa di acara-acara yang dibintanginya dan untuk berikutnya persahabat ya kita lihat aja sampai Teh Ocha pun mengunggah sebuah postingan di IGS-nya sambil menonton acara konser Rosa 25 tahun tentu Teh Ocha menyampaikan sebuah kalimat Menurut kontraksi masih bisa nyanyi kayak gini Sambil dikasih emot nangis 3 at least Dikejorak nama Les Diteknya persahabat ya Wow, sekelas teh Ocha aja persahabat Sampai menyampaikan sebuah kalimat yang sangat luar biasa Diunggah kembali postingan ini oleh akun Leslar Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Mimin aja nggak kebayang Bunda El masih bisa nyanyi sambil nahan sakit. Masya Allah, insya Allah Baby El bakal jadi anak yang kuat dan hebat, Amin. Tentu kita merasa bangga-bangga persahabat yang mempunyai idola yang sangat luar biasa, multi talent dan selalu membanggakan. Untuk ke kabar berikutnya ada sebuah unggahan spesial momen juga. Ini adalah postingan foto Bang Bobi Suarez, keluarga besar. Dan tentunya foto bareng dari Elasti di momen acara tujuh bulanan Keluarga bahagia mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Selanjutnya, ada sebuah unggahan spesial juga dari IGS-nya Ibu Harsiwi Ahmad Dua jam yang lalu meripos kembali unggahan kakak Rizki Bilar Ini info resmi langsung dari Ibu Harsiwi Ahmad Ken White, persahabat ya Jangan lupa tanggal 8 Januari 2022 Berdana melihat BBL di Indosiaria ya, Sahabat dan para Lesla Lovers Penasaran kan muka imut BBL? Aduh Masya Allah banget yang pakai penasaran aja nih Ibu Harsiwi Mudah-mudahan Ibu Harsiwi diberikan kesehatan dan selalu mensupport idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya, juga kita mampir ke unggahan Indosiar. Tentunya, Indosiar mengunggah sebuah postingan, foto-foto Dedek Lesti dan Kakak Rizky Pilar. Dan di sini juga sebuah kalimat yang dituliskan oleh Indosiar. Hai hai Indonesia Mania, siapa sini yang masih bingung mau ngapain aja untuk tahun baru ini? And jangan risau karena Mimin bakal ngasih kalian rekomendasi ala Leslar yang wajib banget buat kalian lakukan di malam tahun baru. Nah, seru kan? Rekomendasinya untuk kalian yang udah punya rencana, tulis di kolom komen dong kalian akan ngapain aja selama liburan tahun baru ini. Wow! Rekomendasi aktivitas tahun baru ala Leslar sahabat. Yang pertama itu berenang Dan kedua jalan-jalan malam Yang ketiga boboin BPL Dan tentunya nonton Happy New Year Wow Insya banget ya